Padai Tuhan telah berlalu Salahkah ku menuntut mesra Tiap pagi menjelang kau di sampingku ku ada bersamamu Selamanya Sampai kita tua Sampai jadi debu Ku di yang satu, ku di Badai puan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra. Tiap taufan menyerang, kau di sampingku ku aman ada ber. Selamanya Sampai kita tua Sampai jadi debu Ku di liang yang satu Ku di sebelamu. Ada bersamamu